Hai, ini adalah video keempat dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL Reading Pada video ini, kamu akan berlatih menjawab soal nomor 31 sampai dengan nomor 40 Satu soal dikerjakan dalam satu menit Let's start Kata fresh di baris ketiga mengacu pada konteks fresh water atau cairan yang jernih. Hal ini bisa diketahui bahwa teks ini berbicara tentang distillation atau distilasi, yaitu proses memisahkan elemen-elemen pada suatu cairan atau larutan. Oleh karena itu, makna fresh water atau kata fresh itu artinya cairan yang jernih atau yang tidak memiliki elemen apapun. Hal ini diwakili dengan kata non-salin. Let's go to number thirty two. Untuk nomor 32, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan fractional distillation terjadi? Hal ini bisa dilihat di baris keempat. In fractional distillation, a mixture is separated into its various component parts, by boiling. Jadi fractional distillation ini terjadi karena adanya boiling atau hal yang mendidih. Mendidih berarti panas. Oleh karena itu, jawabannya adalah heat. Let's go to number 33. Thus, memiliki makna maka, oleh karena itu, ketika kita lihat pilihan jawabannya, however, akan tetapi, moreover, lebih lanjut, furthermore, selanjutnya, dan therefore, oleh karena itu. Yang memiliki makna yang paling mendekati dengan kata maka adalah, oleh karena itu, oleh karena itu, jawabannya adalah therefore. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, yang ditanyakan adalah apa yang terjadi ketika cairan dan alkohol dipanaskan bersama. Hal ini bisa kita temukan di baris ke-8. A mixture of alcohol and water is heated. The alcohol vaporizes more quickly than the water. Jadi, alkoholnya akan menguap lebih cepat daripada air. Yang memiliki makna yang sama adalah pilihan D. The alcohol evaporates from the mixture first. Atau alkoholnya menguap lebih dulu dari cairannya Let's go to number 35 Kata purity di baris 9 itu mengacu pada kejernihan karena konteks kalimat ini mengacu pada alkohol yang menguap lebih cepat dari air atau cairan. Jadi purity di sini mengacu pada cairan atau air yang jernih. Oleh karena itu jawabannya adalah cleanness. Let's go to number 36. Tanya nomor 36 adalah, dalam proses flash distillation, apa yang menyebabkan cairan itu untuk menguap? Hal ini bisa kita temukan di baris ke-12. When a liquid moves into the low pressure chamber, it suddenly vaporizes. Jadi ketika cairan itu dipindahkan pada ruang dengan tekanan yang rendah, maka cairan tersebut akan menguap. Oleh karena itu, yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah pressure atau tekanan. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Tekanan pada cairan tersebut tiba-tiba berubah. Let's go to number 37. Di antara pilihan jawaban berikut, mana yang melibatkan proses distilasi? Distilasi sendiri adalah proses memisahkan elemen-elemen dari suatu cairan atau larutan. Elemen bisa disebutkan atau disamakan dengan kata impurities atau ketidakjernihan. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, menghilangkan ketidakjernihan dari suatu cairan atau larutan. Let's go to number 38. Kata vaporizes atau menguap di baris ke-13 dapat digantikan oleh kata menguap sendiri, kata dasarnya adalah uap. Uap adalah gas. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, becomes gaseous. Let's go to number 39. Main purpose dari kalimat ini adalah, kalau kita membaca kalimat pertama tiap paragrafnya, kita bisa membaca bahwa dijelaskan tentang distilasi dan proses-proses distilasi lainnya. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, yang berbicara tentang distilasi memang adalah pilihan B. Namun, B tidak mewakili keseluruhan paragraf. Sedangkan untuk soal main purpose atau main idea, kita harus memilih jawaban yang mewakili kalimat pertama tiap paragraf Yang mewakili kalimat pertama tiap paragraf adalah C Karena proses distilasi yang dijelaskan di kalimat pertama tiap paragraf tersebut adalah proses saintifik Oleh karena itu jawabannya adalah C Let's go to number 40 Teks ini kemungkinan adalah teks untuk bidang apa. Dan dapat disebutkan bahwa teks ini adalah untuk kajian chemistry atau kimia. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 41 sampai nomor 50. My name is Andrian and I'll see you around.